Engkot. Oke, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya akan mengundang para bocil, para bocil yang minta, "Bang, undang kami lah, Bang, di podcast Abang." Oke, sekarang kita turuti permintaannya. Karena dia pengen kalian masuk podcast, masuk YouTube ya kan. Udah kita undang terus, apalagi. Lucu lah, pokoknya lucu lah. Kan? Udah kita undang aja tempe basi-basi. Bocil, bocil. Cil masuk. Eh jangan uh, berantem, jangan berantem, jangan berantem. Tutak-tutak, daun. Nunu-nunu. Ini ini bingan Iya. Ngomong apa? Anu-nu. Uh, no, no. Anu-nu. Nunu-nunu. No. Main, main. Apa ah, kabar, Sini sini. Adi, adi dia datu. Heeh, datu dan buta. Satu buta mah. Ah. Delek tali. Heeh. Seperti dia datu. Sini sini. Sini sini. Tin sini tin. Nah, dia nampak Tinin ada. Dondok on. Enggak sini ada sini. Situ ada. Dondok. Ah. Aku tuh dalamanannya. Duduk, duduk, duduk. Nama ada. Sini ada. Sini ada. Sini ada. Sini ada. Sini ada hatinya. Namamu siapa? Ih. Namamu siapa, Dek? Enggak tahu. Eh, hey, oh, ke sini, Namamu siapa? Nandu Nini. Nandu Nini? Iya. Adik? Nek Me. Oh. Nek Me. Heeh. Uh -huh. Adik siapa namanya? Uh, iya. Oh, siapa Ani oh, Uno? Ani oh, Uno? Jadi? Uno. Oh, enggak tahu. <laughs> Bangsat. undang bocil merusakkan anjing Jadi, Dek. Kan semalam kami minta undange ya, kan kesini sini. Jadi Kan di sini mau masuk YouTube ya, gitu. Mm. Jangan masak kali kau bocil. Iya, eh. yeah, oke. Yeah. Nangis, nangis, bengsat. Perbelan mama tuh tahu nanti. Itu adik dulu dudu. Adikmu? Dia. Oh, ini abangmu? Enggak. Ini tiri. Oh, tiri. Oh, anu. Tunggu anu. Apa Eh, jangan berantem Jangan berantem ya. Oke, okay, deal. Jangan berantem Enggak dia. Enggak dia. Kenapa enggak dia? mantap nandeng, bu oh, mantap katanya, gak diem eh Eh, eh corok bang. Aper. Apa? Meja. Aper. Meja. Aper. <laughs> Culek, Dih, apa? Meja. Apa? Jelek kali bukanya, si bosnya apa? Bagusat. Apa? Oh, lapar. Nanti nanti kita bikin makan. Hei, adek danan di situ. Hutan itu Dek, gini. Eh. Gila, asak kali orang ini. Hutan itu bodoh, Dek ini. Hutan itu. Dek ini. Oi, jangan masak, jangan masak, Dek. Diem. Man, ma, nyoy-nyoy. Diem. Tak no-no-no. suruh pulang. Mau. Oh. Suka-suka saya -suka dong. Mau pulang? Enggak. Enggak kan. Mau. Mau? Nggak. Kenapa mau pulang? Enggak tahu. Mm katanya kalau nenggak kepala kau. Kau lagi. Udah jelek kali muka kau itu. Mau Uh gila. Ih tepat tangan dulu tepat tangan nanti Ih. kan? deh kan? Enggak. Kau bisa. jangan sekarang masih podcast. jangan kamera mundur lagi. Oke pa pun jelek kali, jijik jejaknya nggak. Nah, ganteng. Jatuh. Ganteng. Nenah apa? Ya. Ganteng. Ganteng. Oh, ganteng kayak gini bertawaku. Datate, maten. Jelek palo. Dia pakai maten. Ah, oh. maten. Pakai apa? Maten. Ma oh, masker. Masker muka. Dari apa tuh? Dari tangan jatuh dari tadi. Oh. Ganteng ini not. Keren nek memang oh e, bau sakit nggak berobat ya udah nggak apa-apa miring nggak kalian tuh nggak apa-apa <tuk> gila kalian ini ini gila weh jadi deh kalian bertiga ini lahirnya bareng enggak jadi <tuk> ini apa ini ini astronot wah ada jelas banget tuh tapi tuh atau nampak tata iya. ini tata iya, kacang. kau udah tahu nanya, adek. Lemur kali kau, kau nggak ada kecil, pijak-pijak kau. Ada dada, gak usah jorok lah. Adek, adek, Jangan jorok keren nih. Apa ada dada? temut anjing, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, no no. ada, ada, Enggak tahu, aku bahasannya. Weh, itu kan terjemahkan lah. udah kayak yang saya belah ini gila. Jadi, udah sekolah belum? Belum, belum, udah belum, udah udah belum, belum, udah belum, udah. Udah. Udah. Udah sekolah? aku belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, udah mendingan pulang aja ya kan. <tuk> Jadi, ngasih ngapain di sini? Pikir, pikir aku bocilah. pinter ya kan rupanya. Makan mau nih, nih. Oh iya ya, ya, ya, iya iya iya. Hey. Iya Jangan di sini kalau enggak mau pulang. Iya iya. Iya iya iya jangan bilang mama jangan oh. bilang mama. Mama tuh ini enggak ada tutu. Iya iya, maaf Abang. Amam maaf ya. Salam. Salam. maaf apa-apa ya? Enggak. Loh, enggak oh, boleh. Iya iya. Oh, abang ngelam elai. Heeh, udah halus. Kok jlek sih? itu talunnya paling adanya bapak mula oh, nih sama mama ini yang beli aku bangsat <coughs> hmm? <Butan, bodoh. coughs> ada hantanan <coughs> ada butan butan ibu ini gue sumpah ngomong ini ada otaknya ada nih dalam Punya Nana munya, don, ini? Hmm. Kau net, mau net, mau net, sekolah, kan mau gede mau net, mau net, mau net, mau net, mau net, mau mau Wow net, mau net, mau biar mau net, mau net, mau net, mau Dek? mau net, mau mau net, mau tuh mau Entah apa bahasa pun Glenn, bahasa Ali, yen, ya, nggak mudeng aku Udah lah, kalian pulang aja ya? Kak, ya, hmm, makasih ya. Nggak. Nanti abang kasih duit ya? Ya, salam. Udah, enggak salam. Ini nanti ya? ketawa kau Dek. Salam, salam. Eh, jangan ya? Sudah salam, salam pulang. <tuk> ah, uh, okay, terima kasih ya, terima kasih <tuk> Kerjaan orang ini memang ada otaknya. Memang boce -boce ya, hey. kampung <tuk> sini <tuk aja panik ya. di ini. Terima kasih dari sekian video ini. Semoga kalian terhibur dari video kami. Kurang lebih Misalkan ada kesalahan dari konten ini kami minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And goodbye